Halo pemirsa, selamat datang di channel Youtube kita. Di video kali ini, mau sharing DIY, ventilasi jaring nyamuk minimalis untuk rumah yang sama minimalisnya. <laughs> Kalau ditanya, kenapa nggak beli aja? Jawabannya... Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Bagian pertama, bahan dan alat. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan adalah, jangan lupa di screenshot ya, pemirsa. Udah siap? Satu, dua, tiga. Ini dia. Oke, bagian kedua, persiapan. Jadi, langkah paling awal itu adalah bukan beli bahan-bahan tadi, tapi ukur dulu lubang ventilasi yang akan dipasangin jaring nyamuk. Ukur dengan seksama semua lubang ventilasi. Karena percayalah, tukang yang bikin lubang ventilasi di atas pintu atau jendela itu bukan robot. Jadi, pasti ada perbedaan ukuran antara lubang kanan dan kiri. Ya, walaupun cuma selisih 2-3 cm, tapi itu ngaruh banget. Oke, yang perlu diperhatikan saat mengukur adalah catat ukuran asli lubang ventilasi. Lalu, setiap sisi uh, ukuran itu ditambahin atau dilebihin 3 cm. Supaya apa? Supaya ukuran frame kayu nanti jadi lebih besar dibandingkan ukuran lubang ventilasi itu sendiri. Sehingga frame, e, frame kayunya itu bisa ditempelin ke dinding lubang ventilasi. Bagian ketiga, membuat frame. Ukur panjang kayu sesuai kebutuhan dulu. Tandai pakai pensil, lalu potong menggunakan gergaji. Nah, untuk penggunaan gergaji ini, saran kita e, lebih enak pakai gergaji besi, yang e, mata gergajinya itu lebih kecil dan rapat, e, supaya hasil potongannya nanti bisa lebih mulus. Karena bentuk ventilasi kita adalah segi empat, maka potong kayu frame menjadi 4 bagian. Dan supaya sambungannya nanti terlihat rapi, jadi setiap sudut kayu nanti itu harus dipotong miring, atau serong 45 derajat. Nah, hasilnya nanti kayak gini jadinya. Kalau pas digabungin itu jadi kayak eh, nyambung gitu, nyatu. Bagian keempat, mengecat frame. Sebelum dicat, kayu sebaiknya dibersihin dulu dari debu atau pasir atau kotoran. Lalu diamplas semua permukaan kayunya, terutama tuh pada bagian yang bekas potongan gergaji. Pastiin seluruh bagian kayu udah dicat. Dan sebelum dipasang, tunggu kering dulu ya pemirsa. bagian kelima memasang jaring nyamuk buka lembaran jaring nyamuk di atas lantai nah jaring nyamuk ini tuh ada beberapa macam saya tuh pilih yang eh, kawat karena dia itu warnanya silver netral gitulah nggak yang warna gelap jadi masih senada sama eh, cat interior rumah kita buka lembaran jaring nyamuk tadi di atas lantai lalu susun kayu membentuk kotak frame di bawah jaring, jadi posisi narrow frame itu di bawah jaring, di bawah jaring nyamuknya, bukan di atas. Nah, kalau udah sesuai, eh, eh, digabungin atau di disatuin gitu ya, jaring nyamuk sama kayu pakai staples. Oh ya perhatikan cara menggunakan staplesnya, ya, pemirsa. Kalau semua sisi frame udah bisa status sampel ke jaring, baru potong jaring nyamuknya pakai gunting mengikuti ukuran frame kayu. Setelah itu, ambil double tape foam yang tebal itu, terus ditempelin pada bagian belakang frame secara saksama. Untuk cara nempelinnya ini, kenapa saya pilih pakai double tape? Pertama, karena cara ini yang paling gampang. Dan kedua, karena frame jaring nyamuk ini itu ringan banget bobotnya. Jadi ya semoga bisa bertahan lama. 6, terima order Eh, maksudnya terima kasih <laughs> Terima kasih sudah menyaksikan video kita Semoga ada gunanya Sampai jumpa Lagi di video selanjutnya